Yo lama banget gue nggak sempat upload dan di video kali ini gue akan share ke kalian gimana caranya buat bikin intro logo yang keren cuman pakai aplikasi CapCut dan intro ini bisa kalian gunakan untuk opening video YouTube kalian atau untuk video kalian dan untuk intronya kurang lebih contohnya kayak gini. bahan-bahan dari intronya, gue udah cantumin linknya di deskripsi, kalian tinggal download aja di situ. dan untuk linknya gue password. nah, passwordnya ini gue kasih di tutorialnya. jadi pastikan kalian nonton tutorialnya itu dari awal sampai akhir, biar tahu passwordnya. so langsung aja kita mulai tutorialnya. oke, langkah pertama di sini kalian buka dulu aplikasi bernama CapCut. kemudian kalau udah kebuka kayak gini, kalian klik aja proyek baru. dan di sini gue bakalan impor dulu untuk background warna hitamnya kayak gini. Nah, di sini gua bakalan panjangin aja 10 detik kayak gini. Kemudian di sini gua bakalan ke overlay. Nah, di sini kan ada overlay, kemudian kita tambahkan overlay dan gua bakalan tambahin logo gua. Nah, ini logo Aziz Speed gua perbesar sedikit kayak gini, lalu gua panjangin aja kayak gini selanjutnya di sini gue bakalan tambahin lagi overlay nah di sini kita tambahin video mentahan yang udah gue sediain di deskripsi kalian tinggal download aja di situ nanti untuk filenya bakalan jadi file zip ya dan di file zip itu nanti kalian ekstrak dan nanti bakalan muncul beberapa bahan yang bisa kalian gunakan buat intronya nah di sini gue bakalan masukin video ini nah video kayak putih kayak gini. Nah, kita klik tambahkan. Kemudian di sini gua bakalan perbesar kayak gini aja. Nah, kurang lebih kayak gitu. Lalu di sini untuk ini, untuk warna hitamnya, background warna hitamnya, kita samain aja sama yang ada di video. Video yang putih yang ada di bawah ini. Nah, di sini kan ada video warna putih. Nah, kita potong-potong kayak gini. Kemudian di sini untuk yang warna putih ini, gua bakalan gue bakalan ke bagian yang ada warna putihnya kayak gini selanjutnya kita ke yang namanya campuran nah di campuran ini kita pilih yang namanya bentar pergelap guys nah nanti jadinya kurang lebih kayak gini bentar nah seperti itu kemudian kita klik checklist nah selanjutnya di sini kita tambahkan lagi kita klik Tambahkan overlay, kemudian gue bakalan tambahin efek kayak, kayak apa ini glowing gitu, kayak ada efek shine atau efek apa ya, efek kayak mengkilap gitu nanti pada logonya. Oke, di sini kita klik campuran, kemudian di sini gue bakalan ke bagian lembut. Nah, di sini kita atur untuk opacity-nya biar nggak terlalu strong banget untuk ini kayak apa ya ini kayak sinarnya ini biar nggak terlalu strong banget gua bakalan kasih di sekitar 15 kayak gini. Nah, nanti jadinya kayak gini. Kita lihat lagi dan kita coba lihat lagi ya. Sret, nah kayak gitu dan zing zing nah kayak gitu. Nah, di sini enggak sampai di sini aja tapi di sini gua bakalan kasih keyframe dari bagian membukanya sini dari membukanya kurang lebih di sekitaran sini ya kita klik cek kita klik keyframe yang ada di bagian sini kan ada keyframe Nah kita klik tambahkan keyframe di detik ketiga ya ini ada detiknya sampai ke bagian akhir kurang lebih sampai sini gua bakalan kecilin seret nah kayak gini kurang lebih ya Segini mungkin kita coba lihat. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, di sini kita export. Nah, di sini gua pakainya, 1080. kemudian kita export. Langsung aja kita export. Bam, kayak gini kita tunggu sampai selesai. Oke, oke, udah selesai. Untuk video pertama, kita klik selesai. Nah, kita klik lagi ke capcutnya lagi. Kita klik proyek baru lagi. Kemudian kita masukin video mentahannya yang ini. Nah, ini kita masukin ya untuk mentahannya ini. Ini mentahannya lumayan keren. Oke, kita klik tambahkan. Udah kita tambahkan. Oh, sorry guys. Di sini untuk menambahkannya, kita klik proyek baru lagi. Di sini kita tambahkan video yang udah kita buat tadi, guys. Sorry, salah gua tadi kita tambahkan ini, kita tambahkan yang udah kita buat tadi, lalu baru kita klik overlay, kemudian kita klik tambahkan overlay, nah kita klik tambahkan overlay, dan kita tambahkan video pedang-pedangnya tadi, buat intronya, nah yang ini, nah ini kan masih, masih polos kan, nah ini masih polos, ini belum bisa muncul untuk, untuk, Logo kita. Nah, gimana caranya biar logo kita itu muncul? Caranya gampang. Di sini kita ke bagian yang yang sini. Nah, di sini gue bakalan klik campuran. Di sini kita cari aja campuran mana yang paling pantas buat logo kita. Nah, kayaknya yang paling pantas yaitu filter. Kita klik checklist dan ini nggak ngaruh apapun ke intro sebelumnya atau gambar sebelumnya nggak ngaruh cuman ngaruhnya ke ini aja ke logo kita jadinya kayak gini nah ini udah jadi guys dan caranya ini gampang banget super easy banget karena sebenarnya cuman butuh mentahannya aja dan tinggal masuk masukin aja dan udah jadi logo intro kalian Nah, untuk previewnya kayak gini, guys. Nah, jadi gitu caranya. Tinggal kita export aja, guys. Gimana? Gampang banget kan tutorialnya? Buat kalian mau request untuk next tutorial Atau mau tanya-tanya seputar tutorial ini Bisa langsung aja komentar di bawah Dan jangan lupa subscribe di bawah juga